dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar bahagia mengenai Bunda Lesti tentunya Bagi kalian yang sudah mensupport channel ini, selalu bangun mendoakan mudah-mudahan kalian sehat, kalian bahagia, dan apapun yang dilakukan mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan, amin Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Kembali kita mendapatkan informasi persahabat yang mengenai permasalahan KDRT yang dialami oleh Bunda Lesti Kejora Kali ini kita mendapatkan info dari Detik News yang diunggah oleh akun pecinta Lesti Fati KDRT bukan pertama kali Lesti Kejora mengaku pernah dilempar bola biliar Kita simak persahabat di artikel yang tentunya dituliskan atau yang diposting Polisi mengungkap fakta baru terkait dugaan KDRT Rizky Bilar kepada istrinya, Lesti Kejora. KDRT yang dilakukan Rizky Bilar kepada Lesti Kejora ternyata bukan yang pertama kali. Dalam keterangan awal, Lesti menerangkan bahwa KDRT itu bukan pertama kalinya, tapi sudah sering dan ini puncaknya, kata Kabin Humas, Polda Metro Jaya, Kombes, Endra Zulvan saat dihubungi detik.com hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022. Zulfon tidak menyampaikan rincian dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar ini. Namun, kata dia, Lesti Kejora pernah dilempar bola biliar oleh Rizky Bilar. Menurut keterangan Lesti, dia pernah dilempar bola biliar, tetapi tidak kena karena Rizky Bilarnya kepleset, katanya. Kita lihat bersama di kalimat caption yang dituliskan. Tau kan kalian sekeras apa bola miliar itu? Apa kalian bisa bayangkan ketakutan di saat itu? Bantu share ya, teman-teman! Tetaplah berisik. Stop KDRT, Lesti Kejora, Stanford Lesti. Mudah-mudahan kekompakan untuk mendukung Bunda Lesti semakin banyak. Karena bersahabat, ya, kita semua tidak bisa membayangkan bagaimana di posisi Bunda Lesti saat itu. Komentar pun tentunya banyak sekali diberikan. Dari para fans, diantaranya dari akun Kiki3996-3996 mengatakan Hampir semua sudah menduga KDRT yang dialami Dede ini bukan yang pertama kali Karena Dede Lesti itu anak yang tangguh dan kuat Kalau belum benar-benar keterlaluan, gak mungkin lapor Karena Dede udah benar-benar gak sanggup, inilah yang terbaik keputusan Dede Inilah tentu teman yang membuat kita kagum dengan sosok Lesti Yang begitu sabar ...yang begitu kuat menghadapi sang suami tercintanya. Kemudian juga bersahabat, ya kita simak kalimat komentar di unggahan ini. Ada komentar lain dari akun Jabal.Barika. Unscore Homed mengatakan, Karenanya Lesti sudah sering merasakan KDRT... ...dan sampai akhirnya sudah pada batas kesanggupan batin dan tubuhnya menerima KDRT... ...makanya Lesti berani untuk melaporkannya. Dan ditambah adanya perselingkuhan... Jadi untuk apa lagi, Lesti mempertahankan hubungan yang hanya memberinya kesengsaraan. Wajar kalau Lesti jadi sorotan, karena dia berani speak up masalah ini, dan dia ada publik figur. Sudah saatnya perempuan berani speak up masalah untuk seperti ini. Bukan hanya publik figur, orang biasa seperti kita pun berhak speak up. Stop KDRT. Masya Allah mudah-mudahan persahabat ya. Lesni kejora mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Ini tega banget yang Rizky Billar sampai beberapa kali ternyata melakukan KDRT kepada Lesni. Kemudian persahabat disimak juga di kabar selanjutnya Hari ini kompak keluarga Rizky Billar mengunggah sebuah postingan Di akun Instagram pribadinya masing-masing yang pertama ada dari Nova Pratiwi Yang memposting foto Rizky Billar dan Ibu Rosmala Dewi Dan ada juga persahabat ya postingan dari Yudi Revan Yang mengunggah postingan foto Rizky Billar dan Ibu Rosmala Dewi Namun ada sebuah kalimat yang diposting di unggahan ini Seorang ibu memeluk anaknya dan berkata kepadanya, Jika ada seribu orang yang mencintaimu, maka akulah yang pertama. Apabila hanya satu orang yang mencintaimu, maka itulah aku. Dan seandainya tidak ada satupun orang yang mencintaimu, ketahuilah bahwa aku telah tiada. Itulah persahabat. kalimat yang diposting di unggahan Yudhirevan. Keluarga Bilar, hari ini kompak mengunggah sebuah postingan foto Risti Bilar dan Ibu Rosmala Dewi. Kemudian juga bersahabat ya kita lihat ada unggahan dari Maya Rati yang memposting foto bareng Bunda El dan tentunya ada sebuah kalimat support yang diberikan. Siapapun tidak layak mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan tidak pantas melakukannya. Mereka yang melakukannya adalah mereka yang belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Dan tidak cukup dewasa untuk mengontrol apapun itu yang datang di dalam kehidupannya. Dan itu membuktikan bahwa sebenarnya merekalah yang terlemah. Dedeku sayang Lesti Kejora, justru Dedelah yang kuat dan tangguh. Kita sebagai perempuan harus bisa mandiri. Jangan menggantungkan apapun kepada siapapun atau apapun. Karena pada akhirnya, setiap insan pun akan sendiri mempertanggungjawabkan segala sesuatunya kepada sang pencipta. Tetaplah kuat, dan jangan biarkan hal-hal negatif menjatuhkanmu. Roda kehidupan berputar, dan apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Mama bangga sama dede, mama sayang dede, kami semua sayang dede, di dalam tubuh mungil kita ini tersimpan energi dan sesuatu yang besar. Percaya itu ya, sayang. Lekas bangkit dan makin bersinarlah kejora. Luar biasa, bentuk support dan doa hingga dukungan dari mayarati untuk Lesti Kejora. Mudah-mudahan keadilan tentunya diberikan untuk muda Lesti Kejora, yang tentunya menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Tetap support yang terbaik. Semoga kita juga mendapatkan. Kejutan hingga kabar baik mengenai Bunda Lesti Kejora, jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru mengenai Bunda Lesti Kejora tentunya. Ini dulu informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar, bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.